Kembali lagi bersama kami di AIM News, berita kali ini datang dari Pekalongan, seorang pencuri baru saja berusaha mencuri rumah, namun, ternyata rumahnya berat sehingga tidak bisa dibawa pindah, sehingga polisi berhasil menemukan sang pencuri di dalam rumah. Berita selanjutnya datang dari Bogor, seorang anak ini pengen sekali bermain motor-motoran di gunung, namun sang ibu tidak mengizinkannya, akhirnya sang anak nangis kayak sapi, sehingga membuat sang ibu kasihan melihatnya. Akhirnya sang ibu mengizinkan anak itu bermain motor dengan satu syarat, yaitu harus tahu Medan, supaya gak kecelakaan. Akhirnya dengan penuh semangat, ia mempelajari Medan bahkan sampai rela pergi ke kota Medan. Ia rela tidak makan permen demi menabung untuk pergi ke kota Medan. Berita selanjutnya datang dari seorang nelayan. Ia protes kepada pemerintah karena selalu dipandang sebelah mata oleh bajak laut. Sekian berita AIM News kali ini, saya Pamri Kubur Diri.